Hmm? dari semalam gak bisa ambil status. Uh. Emang kenapa sih Kak? Ini loh internetnya hmm. dari semalam muter terus, muter terus. Kayak pasangin. angin, bisa habis status. Aduh, sabar Kak. Mungkin internetnya lagi kena depresi lockdown juga nih kayak Sekarang nih virus, jadi harus sabar, ngertiin juga itu. Ah, so, belakang. orang kok nggak tahu terima kasih udah bantuin beres sepeda yang roboh malah marah Lu emang kenapa kah? Kan bagus tuh bantuin-bantuin orang. Dapat pahala lu di dekat sama mereka Ya, iya sih, tapi abis dibantuin malah marah-marah Katanya gara-gara aku, padahal dia yang jatuhin dia Yang nabrak, aku yang bisa lain Oh gitu, ya sudah yang sadar ya Ntar kamu lapar loh, katanya puasa Emang siapa sih itu? Hmm? Itu si Mawar, anak kompleks depan Oh, Ngapar hmm. aja hmm. Mungkin hati sama cintanya lagi ke dong dari mana aja sih Ton? Hari tadi kok nggak ada? Itu loh, bantuin bangunin si Mawar, itu sepeda pada robo semua gitu. Oh ya kayak gitu. mikir? Hmm, apa? Hmm. Bedanya kakak tadi lacer dikit gimana, nggak apa-apa kan? Hmm? Hah? Apa? Si Mawar di depan itu? Nggak tahu apa ya, sepeda masih nyicil, panci masih nyicil. <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> apa lagi? Wah, buat apa sih? Gak nih dia kok. Ketika sabar, hanya ada gini Cik, okay, <tuk> duduk di nadal Gak perlu dibaca Kurang marah ya? Iya, kurang Mohon maaf, ini sudah lapar <tuk> <tuk> Hah? <Run, run>. Kurang-kurang? <tuk> <tuk> apa? <tuk> apa? <tuk> apa? Lu kata apa? Si Mawar Cewek yang seberang lho Gak tau apa? Sepeda tuh masih nyicil HP nyicil Panci di rumah nyicil Piring nyicil Gimana dia? Gua gampar nih malah-malah aja <gulit> Internetnya gak bisa, bisa salah, publik. klik Sampai lakuin, <gulit> Satu Kan dia yang jatohin, dia yang bangun-bangunin Ngeliat <gulit> Bang. Ya, gimana kita berani